Assalamualaikum adik-adik Kali ini temenin kakak yuk Kakak mau hunting jajanan Yupi Yuk kita cari Ada rasa apa aja ya Wow ada Yupi Gummy Lens Bagus sekali adik-adik Kita ambil ya Oke okay. Lanjutnya, ada apa lagi ya ada Yupi Burger wow. bagus itu adik-adik ada gambar burgernya Oke okay, kita ambil. Ya, Apalagi hari kah ya? oh, tidak kelihatan kita ambil. Wow ada Yupi Gammy breakfast bagus sekali. Ada gambar sandwichnya. Penasaran nih kakak nih. Isinya seperti apa ya? Ya, kita ambil yuk. Kita mau beli Yubi gummy peach. Kita masukkan keranjang ya. Kita lanjut ya, Adik-adik. Ada apa lagi ya? Oh, ada Yupi strawberry. Yupi strawberry kiss gambarnya strawberry adik-adik wah dalamnya warnanya pink dan putih bagus kita beli ya masukkan keranjang sudah banyak adik-adik tapi kakak masih mau beli lagi kita cari ubi yang lain lagi ya apa sih itu warnanya coklat Aku belum pernah loh Beli Yupi yang coklat apa penasaran nih Oh iya ini Yupi. Anaknya coklat adik-adik Sepertinya enak ini Rasanya Kita ambil ya Aku penasaran sekali nih Rasanya Pasti enak Oke, okay, kita masukkan keranjang. Yupi Gamilan sudah. Yupi Burger sudah. Yupi Breakfast sudah. Yupi Strawberry sudah. Yupi Coklat sudah. Adik-adik lihat lagi nggak Yupi yang lainnya? Yang mana yang belum Kakak beli Oh, ini. Yupi Neon Stick. Ya, nyatinya Warna warna-warni. Oke kita ambil. Lanjut ya adik adik. Oh iya, kalau boleh kakak tahu kalian paling suka yupi rasa apa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Belanja, hunting, berburu, mencari, dan menemukan Yupi asik. Oke, okay. kita mau cari apa lagi? Oh, ada Yupi Baby Bears Oh, ini beruang. Yupi beruang warnanya biru, adanya warna-warni adik-adik. Oke, kita masukkan. Wow, keranjang kakak sudah hampir penuh. Tapi kakak masih mau berburu yupi. wadidaw ada yupi little star, bentuknya bintang. Oke, kita masukkan. Ada apa lagi ya? Wah, ada yupi yang baru ini. Kakak belum pernah nyoba. Apa ya ini ya? Buah-buahan Adik. Mari belajar bahasa Inggris tentang buah-buahan. Uh, terima kasih, Kak. Oh, mungkin ini Yupi rasa buah-buahan Oke, kita ambil Kalian lihat Yupi yang lainnya tidak Oh ini Ada Yupi Sepertinya ini permen dalamnya Wadahnya oh, merah Ada suaranya Sepertinya enak ini. Oke, kita ambil ya. Masukkan keranjang lagi. Wah, wow, sudah penuh keranjang kakak. Tapi masih ada lagi nih. Apa ya? Oh, ini Yupi Gummy Pizza. Wow. Dalamnya pizza adik-adik bagus ya pengen kakak beli oke kita ambil lagi wow ada Yupi Big Burger bentuknya burger oke kita ambil satu lagi ada Yupi Gummy Big Baik, oh ini yupi bentuk hotdog. Sudah ya Adik-adik, Kakak sudah kelorong semua yupi. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video Kakak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, Kakak mau bayar dulu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.